ingin menangis menerka gerimis di sepanjang lorong itu aku tak ada nyali yo guys welcome back to Channel kesayangan keluarga Freemation Hari ini kita akan reaction publik-publik Twitter Kimak lagi Dan hari ini kita belum kemasukan asupan-asupan komedi yang Makanya kehidupan kita tuh kurang gitu Ya kan, dikit-dikit eh dikit-dikit marah gitu ya Ngelihat orang bahagia, dikit gitu kayak gak suka gitu Oke, okay, kali ini kita akan langsung buka Twitter Apa yang terjadi di Twitter kali ini ya kan Langsung ada adek-adek ya kan Ini tuh tulus satu-satu sih udah langsung nyebur dia. Udah udah bajunya kuning diselokan lagi. Ini ibu ibunya kenapa? Kaget lu. Besok jadi apa ya? Jadi back team naskahnya suka gini-gini gitu ya. Suka main body. Untuk kalian yang kehidupannya banyak utang. Seperti saya, <laughs> pacarnya selingkuh, ya kan? selingkuh sama om-om, keluarganya lagi harmonis atau foto Instagram anda dikit yang nge-like Kalian tuh butuh nonton kayak gini gitu, itu anda tuh kurang humor gitu Tutorial makan dengan sumpit pemberian Allah Tangan gila orang nih agak dengar kayak konsep sumpit kan dua ya dua ya. kecuali tangan anda tiga tuh dipotong dulu gitu baru mirip sumpit habis buat makan tuh buat colok matamu itu mimpi jadi stephen hawking <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ini kayaknya temannya lagi tidur nih di bopongnya nih aja dibawa kemana nih Sak. Beneran dikuk, temen laku aja <tinyo> <penerian buruk> beneran dikubur loh. Masak kan, tapi bang, gak bangun dia, tak kenal banget suaranya. Mbak gak bangun ya? dia, linglung aja. Apakah aku di alam barja gitu? Kenapa dia lembarca ada temennya median ya? ada banget sih. Aduh, kasihan sih tapi perang. kita sering jangan ngeprangin teman kita yang lagi tidur tapi gak se-effort se gini ya. <tukar> jenazah di Batam tertukar, yang muslim malah dikremasi. Ini kesalahan petugas ke kamar mayat pasti. Mungkin kenapa jenazah ini tertukar? Mungkin namanya tuh agak mirip ya. Makanya tuh petugasnya tuh agak membedakan gitu ya. Mas, kasihan gitu. Kasihan yang yang selama hidupnya tuh beribadah rajin taat gitu, ketika meninggal proses pemakamnya mengikuti agama lain. <laughs> diejek tak laku nikah, pria aniaya tetangga. Ini masih logika nih peristiwa ini masih logika kenapa? Karena orang tuh ada ada standar orang yang nggak bisa menerima ejekan orang lain gitu, ada ya standarnya tuh sampai ketika dia diejek sekali, Itu sakit hatinya tuh bertahun-tahun gitu mungkin ya mungkin di otak dia itu dia tuh udah diajak bertahun-tahun mungkin ya karena banyak peristiwa mungkin ya terus tetangganya tuh penyeletuk terus kapan nikah, kapan nikah gitu ya kan sampai dia tuh mengeluarkan emosinya gitu ya sampai dianiaya gitu padahal itu cuma ejekan gitu loh tapi berbentut aniaya ini, ini perlu dibuat contoh sih peristiwa kayak gini nggak usah lah ngejek ngajek gak laku nikah kayak kapan nikah gitu mereka gitu, loh. gak usah ngurusin kehidupan orang lain gitu, biarinlah kapan nikah kayak, sampai dia gak nikah terserah lah ya kan. Daripada gini, akhir-akhirnya ada korban jiwa, ada korban yang dirugikan ya kan, gak usah lah kayak gini-gini lagi gitu loh, biarin orang hidup dengan, dengan nasib yang dia pilih sendiri gitu. Loh. Orang Vietnam kayaknya ya. Ini, ini bocah yang yang di kotakan kecil itu, oh, betul -betul. itu kayaknya ditembok deh, nah, ditembok yang bolong gitu. <laughs> itu ilusi mata sih. Kita tertipu dengan bocil-bocil. Ini apa lagi nih? Ini kayaknya bukan ini bukan orang Indonesia, nih. Orang India gitu ya? Pakai, oke okay. anduk ini. Ngapain ini? Orang kita tahu, dia kolektor kayaknya nih. Bawa kursi, iya. Mungkin karena dia pendek ya. Anjir, kenapa harus gitu ya? Pakai kursi dulu gitu Tapi itu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan follow IG Eh catatan and skor kaki inya 4. Oke itu aja terima kasih dan sampai jumpa.